Teleskop luar angkasa James Webb telah menangkap gambar baru galaksi Cardwell yang memperlihatkan cincin warna bobotar dalam gambar yang lebih jelas. Terletak sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Sculptor, Cardwell terbentuk dari tabrakan yang spektakuler antara dua galaksi. Badan antariksa Amerika Serikat NASA dan badan antariksa Eropa ESA mengatakan tabrakan itu menimbulkan dua cincin yang meluas dari pusat galaksi

seperti riak di kolam setelah sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Cincin putih yang lebih kecil tetap lebih dekat ke pusat galaksi. Sementara cincin luar dengan jari-jari warnanya telah berkembang ke alam semesta selama sekitar 440 juta tahun. Saat cincin di luar mengembang, cincin itu berubah menjadi gas sehingga memicu pembentukan bintang-bintang baru.

Teleskop Hubble sebelumnya telah menangkap gambar galaksi cincin yang langka, yang diyakini sebagai galaksi spiral seperti Bima Sakti sebelum diterbak oleh galaksi yang lebih kecil. Namun, Teleskop James Webb memiliki jangkauan yang jauh lebih besar. Di belakang galaksi Cartwell, dua galaksi yang lebih kecil bersinar terang, sementara lebih banyak galaksi dapat dilihat di belakang mereka.

Menurut badan antariksa, pengamatan menunjukkan bahwa galaksi Cartwell masih dalam tahap yang sangat sementara. Sementara teleskop James Webb memberikan kita gambaran tentang keadaan galaksi Cartwell saat ini, hal itu juga memberikan wawasan tentang apa yang terjadi pada galaksi ini di masa lalu, dan bagaimana ia akan berkembang di masa depan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb menangkap gambar baru galaksi Cartwell.